Kenapa kita disunahkan untuk mencium tangan orang yang lebih tua? Karena itu adalah keberkahan dari orang tua yang telah memberikan rezeki dari tangannya. Susah payah lewat tangannya. Kenapa kita disunahkan untuk mencium kaki orang tua? membasuh kaki orang tua? Kenapa? Karena kaki yang ribut jalan di tengah panasnya matahari mencari rezeki untuk anak. Itulah keberkahan anak ada di kaki kedua orang tuanya. Boleh, silakan. Nah, cium tangan sama ulama, silakan. Nah, cium tangan sama Habib, silakan. Tapi ingat, anak ini akhirnya cium tangannya sama ulama doang sama orang tua, enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal hadirun jama'ar rahimahkumullah. Kalau mau dihitung ibadah, ibadah kita nggak bakal pernah untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Melainkan wajib diiringi dengan setiap amalan, sehingga amalan tersebut yang akan membawa kita sampai ke dalam syurganya Allah Sesuatu amalan Mendoakan orang lain Memberikan kesenangan kepada orang lain Membahagiakan orang lain Membuang senyuman kepada orang lain Ini adalah salah satu amaliah yang dimana timbangannya lebih berat Dibanding ibadah kita seribu tahun Kenapa saat senyuman Membuat kebahagiaan orang lain Kita senyum orang lihat kita Senang Kita membuat bahagia hati orang lain Orang lain juga ikut terus bahagia Karena kebahagiaan Yang dititipkan oleh Allah Kepada hati setiap hamba Maka kebahagiaan itu Akan membawa kita ke jalan Yang betul-betul dibutuhi Setiap hamba jalan yang diridhai Oleh Allah Seseorang kalau punya amaliah baik orang gak bakal jauh-jauh sama kita betul gak? kalau jauh maunya kan maunya dekat aja ada orang yang tiap hari ngegedekin duduk dikit ngomongin orang duduk dikit ngejelekin orang kira-kira orang begini betah gak kita duduk kami yang begini gak bakal betah kenapa? gak punya kesenangan dalam hati yang ada membuat hati seseorang menjadi dengki kotor terhadap orang yang disebut Makanya ini hati-hati nih, Gibah hati sama gibah mulut lebih parah gibah di dalam hati Gibahnya sama-sama jelek Tapi gibah di dalam hati berarti sudah tidak ada kebaikan di dalam hati orang tersebut Melainkan imannya sudah ditutup oleh Allah Setiap manusia kan kita masing-masing punya hati betul? Hati itu diberikan oleh Allah saat kita terlahir ke dunia dalam keadaan suci Bersih tidak ada flek, tidak ada kotoran. Satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh setiap hamba itu menjadi satu titik tinta. Hitam di dalam hati agar orang tersebut makin jauh. Jauh, jauh dan jauh daripada Allah. Yang bisa membuat hati itu menjadi bersih. al amanu wa Ala Seseorang kalau hatinya udah keras... Hatinya udah kotor Cepat nyebut nama Allah Mengingat Allah Mengingat Nabi Muhammad SAW Maka bersih lagi hati Banyakin istighfar Solat taubat Nih hari kita begitu ngedengar kejelekan orang Astagfirullahaladzim Terus-terus bagaimana Eh ya, Lanjut gak taunya Kalau ngedengar sesuatu yang gak baik Kecuali keluar dari lisan kita Cepat ambil wudhu solat taubat Selama itu adalah saudara mukmin maka jaga aib mereka dan Allah akan menjaga aib kita dunia sampai akhirat. Kalau boleh diukur, kita datang ke sini kan bawa aib. Betul? Apa aibnya? Dosanya besar. Kalau boleh diukur gunung cermek lebih banyak dosa kita. Betul nggak? kalau sah satu orang bawa dosa segede gunung cermek di tempat nggak muat betul nggak? tapi alhamdulillah Allah tutup aib kita Allah jaga kita kenapa? orang ngelihat kita udah baik aja tingkah lakunya udah baik semuanya ditutup oleh Allah mudah-mudahan Allah jaga kita ya, sebagaimana Allah ngejaga para enbiya para salihin, orang-orang saleh Allah jaga, begitu juga kita tergolong hamba yang bersyukur di malam ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang saleh maka di hari ini kita minta kepada Allah, Ya Allah selamatkan kami dari fitnah dunia fitnah akhirat insya yang namanya fitnah dunia sampai ke akhirat, fitnahnya apa aja ini banyak nih istri fitnah Suami Fitnah Anak Fitnah Mertua Lu bilang fitnah lu. Mertua Fitnah Ipar Fitnah Yang namanya manusia Kalau sudah menikah fitnahan ini tambah banyak Tambah melebar bukan berarti tutup fitnahnya Tapi makin melebar Contoh, saya mau tanya, ibu betah nggak tinggal di rumah mertua? Kenapa? Takut serba salah Habib. Bangun harus lebih pagi. Motong cabai, mesti nanya. Miring apa bulat? Betul? Bapak betah tinggal di rumah mertua? Enggak mungkin, kenapa? Subuh kita mesti cepat-cepat ke masjid. Sebelum bapak mertua keluar, kita duluan yang keluar. Saling menjaga satu sama lain Kalau ini nggak saling terjaga Aib akan dibuka oleh Allah Ntar mertua Ngapain sih lo kawinam yang begini Ibadah kagak, apakah kagak Tapi ingat Setiap orang tua jika memiliki anak yang sudah menikah Sudah punya rumah tangga sendiri Usahakan untuk hubungan rumah tangganya menjadi baik Sakinah, mawedah, warahmah Jangan saling ngomporin Kadang ibu sakit hati sama istri. Sakit hati sama suami. Yang dikomporin anaknya. Udah, dah, besok kalau begini-begini gak usah lagi begini. Udah sih, pikirin lagi dah. Nikah lagi sama dia. Jangan, ini nggak boleh nih. Orang tua serahin semuanya kepada Allah. Di dalam sujudnya dia kepada Allah. Ya Allah, Rabbi hablim minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina wa kurta la'yun. La Waja'alna lil mutrakinah ibadah. Minta sama Allah agar keluarga kita diberikan kelembutan, kasih sayang yang luas. Karena apa? sekarang rumah tangga bisa bagus sakinah mawaddah warahmah kalau Allah aman, Nabi ada di dalam rumah tangga. Contoh. Anak bisa jadi fitnah. Banyak seorang anak yang sampai sekiranya dapat menyebloskan orang tua ke dalam neraka jahanam. Tingkah lakunya. Yang pertama nih. Kadang kita kalau ngelihat anak bandel luar biasa. Ada nggak? Tiap hari nggak bisa ngelihat genteng orang. Ngelihat genteng bawaannya mau disambit aja. Badungnya setengah mati. Diajak ngomong melawan. Yang keluar dari dari orang yang ngeliat anak ini Badung, apa yang, di, yang ditanya? Yang ditanya cuma satu. Ih, budak saha itu, Betul nggak? Yang ditanya anak siapa? Tapi kalau ini anak baik, akhlak, beradab, sopan, santun kepada orang lain, yang ditanya apa? Nah, namanya siapa? Tinggalnya di mana? Sekolahnya di mana? Orang tuanya belum ditanya. Kenapa? Ini baru jadi fitnah dunia, fitnah akhirat. Dan anak bisa juga membuang orang tua sampai ke dalam neraka jahanam. Yang pertama durhaka sama orang tua. Orang tua udah bilang, orang tua yang namanya nikmat di dalam ibadah. Orang tua nikmat ibadah, orang tua enak ibadah. Tapi orang tua tersebut enggak pernah ngasih tahu anak, nak sholat, nak udah ngaji belum. Ini tugasnya bapak nih pak. Urusan anak untuk ibadah, urusan orang tua laki-laki. Perempuan hanya menjadi madrasah pertama. Yang tanggung menjadi imam dalam rumah tangga adalah seorang ayah. Kenapa? Tegur anak tersebut. Nak sholat. Jangan ditanya, nak, nilai matematikanya kok turun? Bahasa Inggrisnya berapa nak? Nak, rapotnya begini kok nak? Ini yang ditanya masalah urusan sekolahnya Urusan ibadah, giliran subuh nggak pernah dibangunin Kita punya rumah Ya, kita punya rumah Rumahnya kita ini kebakaran Anak kita lagi tidur di dalam kamar Kira-kira kita selamatkan, nggak tuh anak? Pasti bakal diselamatin. Kenapa? Karena cinta sama anak kita. Tapi di akhir zaman, banyak orang tua yang melemparkan anak ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Sholat subuhnya gak pernah dibangunin, sholat duhurnya gak diingetin, sholat asar gak ditarik untuk sholat, sholat maghribnya didiamin untuk selesaiin dia permainannya, sholat isya-nya biarin dia tidur. Gak ada, saya mau tanya sama bapak, Pak, anak di dalam kamar. Kira-kira kalau bapak yang ketiban, panasnya, kena baranya rido apa enggak? Enggak rido, bapak sialan. Yang namanya orang tua, rido anak di dalam, mau ketiban kek, mau panas kek, mau kebakar, bodo amat, yang penting anak saya selamat. Betul? Enggak ada orang tua, udah deh biarin aja kebakaran dah orang stok anak saya masih banyak. Gak ada orang tuanya begitu, gak ada Kenapa? Pasti bakal diusahakan untuk diselamatin anak tersebut Pak, mungkin bu di hari ini kita cuma dengar tentang neraka Lewat para lisan alim ulama Lewat para kiai, lewat para asatid, lewat para habaib Ingat neraka itu hak dan itu ada Hukuman Allah ada jika orang tersebut pandai bersyukur kepada Allah nikmat akan ditambah oleh Allah Jangan khawatir Tapi jika orang ini kufur Maka siap-siap Azab Allah Baik dunia akhirat Pasti akan ditanggung oleh hamba tersebut Makanya Kalau mau ngejaga sesuatu Jaga yang betul Anak itu kan titipan Betul? Istri itu titipan anak, titipan istri, titipan harta, titipan jabatan adalah titipan. Semua ini akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Bagaimana kita menjalankan, apakah betul sesuai dengan syariat Allah, ataupun kita jauh dari apa yang dikatakan syariat? Kita jalankan urusan anak yang pertama, ngasih nama yang bagus. Niliat Fadli Subanul Ghadi Bagus namanya Kadang ada yang namanya Maunya ke Eropa-Eropaan Begitu ngomong Belibet Ada kan Apa sih manfaat kita kasih nama Orang-orang soleh Muhammad, Abdurrahman, Abdullah Kadang ada Nama orang tua Disambung Yang laki sama yang perempuan Ya kan sekarang ini lagi model nih. Nama yang laki Baskara. Nama yang laki Baskara, bukan maskara, bukan. baskara Yang ibu namanya Komaria. ini anak punya nama Baskom. Si, kita nggak ikutin apa yang pernah diajarkan oleh orang-orang soleh Kasih anak nama yang baik Kenapa? Karena itu adalah titipan dari Allah Nama itu adalah doa Kenapa? Setiap nama yang baik pasti akan, pasti akan menjadi kebaikan buat anak kita kelak. insya Kenapa sih disebut namanya Abdurrahman, Abdullah, Abdurrahim, Mustafa Macam-macam nama orang-orang dulu tuh bagus-bagus Kalau sekarang dibilang bilang enggak sekolah Enggak modern Betul kan? Tapi ingat, manfaatnya kelak nanti di yaumil Ada Muhammad, tukang ibadah. Ada yang namanya Muhammad, wali min Ada yang namanya Abdullah, ada orang yang ibadah. Ada yang makai nama itu tersebut, dia belum pernah bisa beribadah. Mungkin karena jauhnya dia kepada Allah, tapi namanya itu begitu nanti dia kiamah disebut sama malaikat, diperintahkan sama Allah eh wahai malaikatku panggil yang namanya Abdullah suruh berdiri wali min yang bernama Abdullah masuklah surga eh semua yang termasuk orang ahli maksiat dia berdiri kenapa? eh ini kan ahli maksiat ya Allah ini orang ahli maksiat kenapa jadi berdiri juga? sampaikan kepadanya siapa namanya? namanya Abdullah apa kata Allah? Masukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang saleh Berkah nama selamat itu jadi syafaat Saya waktu itu pernah ke pemakaman Ada namanya Tapi saya ketawanya luar biasa Orang lagi sedih banget Saya ngakak cekikikan Saya duduk di batu nisan Ini belakang batu nisan nih Ini saya duduk Kalau di Jakarta kan ada tempat duduknya tuh saya duduk, saya lihat gitu saya ketawa sekenceng-kencengnya sampai saya keluar dari area pemakaman saya keluar, temen nanya lu kenapa? jangan sekarang, entar dulu kenapa? udah ntar dulu selesai pemakaman, saya tarik teman saya tuh lu baca ini yang bikin gua ngakak, Rabo bin Kamis nah punya ibu Jumat punya kakek Sabtu ini kan bahaya Rabok bin Kamis ada bukan nggak ada kalau ibu bapak nggak percaya jalan-jalan ke TPU tempat pemakaman umum coba dilihat nama macam-macam namanya jadi besok-besok kalau mau nyari nama buat anak yang baik jangan nyari di google ke TPU hati yang cocok-cocok tuh nama itu. ibu bapak yang dirahmati oleh Allah nama adalah satu doa yang berharga dari orang tua yang kedua didik anak dekat dengan Allah Kalau anak gak didik dari sekarang Untuk dekat sama Allah sebelum dia balik Maka selanjutnya dia akan terus menerus akan jauh dari Allah Kadang orang tua main taruh aja anak di madrasah Udah serahan yang begini mah urusan ustadz. Karena kita mah kurang dalam agama Masa iya ibu bapak nggak bisa hafal al-fatihah Masa iya nggak hafal bismillahirrahmanirrahim Ajarkan sesuatu yang akan setiap hari dia lakukan Ajarkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bacain al-fatihah Ajarin ini anak Kenapa? Ini akan terpakai terus sampai yomel kiamat Kalau ini anak jadi seorang ulama Saat dia ngaji baca Bismillahirrahmanirrahim Pahalanya kita dapat Ini anak taklim masuk pondok pesantren Begitu dia baca Bismillahirrahmanirrahim Pahalanya kita dapat Begitu ini anak berangkat ke Mesir, ke Hadramut, ke Libanon. Mereka semua dia berangkat. Saat dia berangkat, dia nuntut ilmu. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pahalanya kita dapat. Dia pulang, punya pondok pesantren, punya santri. Semuanya diajarkan. Bismillahirrahmanirrahimnya pun dapat kita pahalanya. Ini jariah terus sampai yawmil kiamah. Angkanya tolong diajarin betul-betul. Bapak didik anak-anak kita. Bapak harus tegas di dalam syariat, pak. Anak nggak sholat, gebuk, pak. Gebuknya bukan berarti kayak samsak, ya. Gebuknya pukul telapak tangannya, ya. Betisnya nih, gebuk. Kenapa? Kalau dia udah jauh dari Allah, dari sebelum baliknya, saat baliknya, insya Allah nih anak pasti akan jauh dari Allah. min. Apalagi punya anak umurnya hampir 40 Bukan punya anak lagi nih Ini orang udah punya anak lagi pastinya Betul nggak? Sampai kalau ini orang umur sampai 40 Dia masih gemelut di dalam kemaksiatan Allah sapu wajahnya Maksiat sampai mati Makan Ini hati-hati Ini semua diajarin kita sama ulama-ulama kok Bip, saya nggak pakai ibadah Allah kasih semuanya buat saya Bukan Allah yang ngasih Hawa nafsu kita ini yang disebut istidraj diberikan diberikan diberikan urusan dunia dunia dunia dunia sampai kita jauh dari Allah bukan kita yang mau ibadah tapi Allah yang tidak mengizinkan kita sujud di hadapannya Kenapa? Karena Allah ingin mengambil nyawanya dalam keadaan tanpa membawa iman ke hadapan Allah. Nauzubillah min. Tuh hati-hati. Mungkin mah kita mah sekarang mah ah ini mah dongeng. Ini mah sekedar cerita Gak percaya lu mati aja dulu Ntar rasa Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Setelah anak dididik dalam masalah agama Yang ketiga Jalankan kehidupan anak Dengan sesuai koridor Yang diamanahkan oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Ajarin sunnahnya Kadang kan kita punya anak gak sadar Nah cuci kaki cuci muka Cuci tangan, pipis, begitu kan? Mau tidur begitu kan pak? Ajarinnya jangan begitu. Nah ambil wudhu sebelumnya pipis dulu. Selesai dia pipis, ambil wudhu, Diajarin cara ambil wudhunya. Selesai masuk ke kamar. Sebelumnya sholat dulu, hajat dua rakaat. Sampai duduk, sampainya dia tidur di kamar. Dengan membawa kesucian kehadapan Allah. Jika mati, mati dalam keadaan husnul khatimah. Anak kita kan sekarang main tidur-tidur aja. Yang namanya orang tua ditakutinnya mah bukan sama Allah. Bukan rasa segen kepada Allah. Tapi ditakutinnya sama kalong wewek. Nak jangan keluar maghrib-maghrib ya nak. Kenapa? Wih di, diumpetin kalong wewek. Nak jangan main di kamar sendirian. Ntar ujungnya tuh keluar kepala tuh dari ujung kepat tidur. Ada aja yang begitu mah. Kadang nyanyiin anak, nyanyiin juga gak bener. Pak Pung, Pak Mustape si Dule di rumahnya ada tepung tu kan? Ini lagu tolong jangan pernah dilagukan lagi, jangan pernah dinyanyikan lagi. Kenapa? Karena lagu ini adalah sindiran atau penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mustafa siapa? Nabi Muhammad SAW. Abdullah siapa? Ayah dari Nabi Muhammad SAW Diganti namanya Mustafa dan Dan Duleh Ni dua nama ni hati-hati Ada lagi tu lagu kedua Dung Indung Hujan diudik Anak siapa Mata melirik Duh aduh Mandi dikali tidak sembahyang di dalam kubur mendapat Siti Aisyah istri Nabi Muhammad saw. Tanpa disadarin ini lagu hinaan buat keluarga Nabi Muhammad saw. Jangan diajarin anak kita yang begitu. Dulu kita kalau mau tidur orang tua kita mah sering di kalau orang Betawi bilang mah dikelonin. Kalau orang sini disebutnya apa? PPD. Hah? PPD. PPD. PPD. Bodoh amat. Susah amat sih, ya Allah. PPD. Iya terserah daya begitu dah bentuknya udah begitu. Dulu kita diajarin apa? Ya Hanan Ya Manan, Ya Jadil Mahsan bahri judgmalan bil ghefran. dulu diajarin kita gitu tuh sambil nyanyiin ya Allah malaikat juga dekat sama ni anak yang kedua <laughs> la ilaha illallah kul malikul hakul mubin muhammadur rasulullah Sadikon wah amin enak anak ngendengerin juga pules ngendengerinnya sekarang mau urakan bukan main anak di dalam kandungan nyanyi macam-macam nyanyian kita dengerin pantas kalau anak sudah besarnya jauh dari Allah kenapa karena mulai di dalam perutnya udah jauh dari Allah dan Nabi Muhammad saw titik anak-anak kita sesuai dengan apa yang dia inginkan selama itu masih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ajarkan dia untuk hormat kepada orang yang lebih tua. Sekarang udah banyak anak yang kurang ajar sama orang tua. Betul? Cium tangan anak sekarang di mana? Di pipi, di jidat. Betul? Saya khawatir 5 tahun 6 tahun lagi itu cium tangan udah nggak di pipi, udah nggak di jidat di leher sama di tengkuk ini bahaya yang namanya indera penciuman mana? ngapa hidung? lo ngomongin hidung gua? yang namanya indera penciuman nih hidung cara nyiumnya juga bukan dikecup bukan begitu bukan cium tangan nih hirup dihirup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 karena kaki yang ribut jalan di tengah panasnya matahari mencari rezeki untuk anak itulah keberkahan anak ada di kaki kedua orang tuanya boleh silakan. nak cium tangan sama ulama silahkan nak cium tangan sama habib silahkan tapi ingat anak ini akhirnya cium tangannya sama ulama doang sama orang tua enggak sama habaib sama kiai sama ustaz bukan main cium tangannya la ilaha illallah kadang kita sampai dijegat kemarin saya di mana tuh ya daerah Bekasi saya turun dari mobil pakai baju putih rapi bersih baru turun jalan tiga langkah habis kotor luar biasa ngapa itu anak anak bocah habib habib habib habib habib coba kita lihat saya nggak sayang sama baju saya saya khawatir ini anak nggak begitu sama orang tuanya kalau ini anak nggak begitu sama orang tua saya yang dosa makanya saya kalau jalan sekarang gak pernah mau salaman lagi gak mau saya, saya takut kecuali sama orang-orang tua yang ada di hadapan saya, saya mau salaman kenapa? yang anak rata-rata susah cium tangan sama orang tua gak ada hormat sama orang tua makanya pak, bu didik mereka untuk hormat kepada kedua orang tua jadikan orang tua ini adalah malaikat untuk anak-anaknya makanya orang tua kalau ribut jangan di depan anak ini saya bilangin sekali lagi, kalau ribut orang tua jangan pernah di depan anak, psikologi anak kejiwaannya pasti akan terganggu. Kalau yang dia lihat orang tua yang lagi dicekek, nih, seandainya nih, Nauzubillahinilahik, ada orang tua yang lagi galak, lagi temperamen, ternyata yang salah yang perempuan seandainya, yang bapak lagi marah-marah, ini anak-anak perempuan, next zamannya dia nggak akan pernah mau sama laki-laki kenapa? laki-laki bengis makanya banyak orang yang belok gak suka sama laki-laki dia lebih suka sama perempuan kenapa? ngerasa lebih nyaman ngerasa lebih dilindungi tapi sebenarnya perlindungan yang hak dari Allah adalah seorang laki pelindung untuk setiap perempuan jika ada anak laki-laki ngeliat si perempuan, ibunya lagi marah-marahin bapaknya lagi ditempelengin perempuan kan tangannya enteng Main tabok-tabok aja, anak ngeliat sampai gede nih anak laki-laki. Gak bakal mau sama perempuan. Kenapa jahat main tangan? Makanya dia suka laki sama laki. Ini kalau mau selamat, Pak, Bu, mau ribut dalam rumah tangga, pergi jauh-jauh. Pergi, jalan kemana? Ngopi, ke no, no. mau di Palutungan, Mau ribut-ribut di sana, salah dikit cemplungin aja. Jangan ngomong baik-baik, gak ada permasalahan di dalam kehidupan. Gak ada jalan keluar, pasti ada gak usah khawatir. Tapi jangan pernah ditongolin di depan anak. Kalau ini terjadi, anak kita akan menjadi imbas apa yang kita lakukan di hadapan dia. Faham sampai sini, Bu Pak? Faham sampai sini, insya, -insya Allah.